Oke okay guys, hari ini kita kedatangan paket ee, tab merek T-Class M40 Air, okay ya. Ee, perdana ini baru dibeli, barang baru sampai. Ee, pemesanan hari sekarang apa? Selasa, Senin, Minggu. Repo sekarang? Orbo, oh, Robo Berarti hari Minggu ya? Hari Minggu apa hari Sabtu Kita lupa. Eh. Awalnya ini yang saya pesan teklas M40 Pro, tapi karena stock out barangnya tidak ada, kemudian pelapaknya eh, menawarkan untuk tipe teh kelas M40 Air nah, dengan spek di atasnya dengan RAM-nya jadi 8, sebelumnya saya pesan M40 Pro itu RAM-nya 6, nah, katanya sih ini yang terbaru untuk teh kelas m40 oke okay guys eh, langsung aja kita unboxing ya kita lihat eh, seperti apa ini tabletnya oke okay. Oke okay, ini dalamnya lumayan bagus karena ada bebel wrapnya jadi kemungkinan mudah-mudahan kalau barangnya aman ya dari goncangan kita lihat nah ini guys jadi ada label wrap. ini fungsinya untuk mengamankan barang-barang barang-barang elektronik ya biasanya dilengkapi ini harus pakai ini memang kenapa dalam pengiriman biasanya ada runcing-runcingnya entah kita kan nggak tahu apakah ini barang banting atau dilempar itu kan nggak tahu makanya biasakan pesan dengan bubble wrap oke okay guys ini kita buka uh, ini nanti insya Allah kita pergunakan untuk edit ya untuk edit video di info sehat Alhamdulillah info sehat mungkin nanti kita bisa lebih cepat untuk edit videonya karena selama ini saya cuma menggunakan handphone Xiaomi Mi Mix satu RAM. Mi RAM-nya 6 tapi kecepatannya agak kurang guys karena RAM-nya mungkin ya karena aplikasi ya. Mudah ini juga kurang banyak saja mudah-mudahan dengan ini akan mempermudah pengeditan kedepannya mempermudah dan mempercepat Karena eh, lumayan sudah ada penonton setia di info sehat jadi saya berusaha maksimal untuk update video-video selanjutnya nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah men dengan follow dan like di channel info sehat. Nah, jangan lupa ya, tonton juga channel YouTube-nya Info Sehat 86. nah. Oke, okay guys. Ini sekilas barangnya ya. Tipenya ini ya. Oke. Okay. Mana ini uh, tulisan ini? Mana ya? M40. Itu, model itu ya. baterai model Okay. gini di dalam di dalam mungkin ya kita coba buka oke oke okay. ini kayak ya dapet apa aja nih guys ini tabletnya guys ya lumayan guys untuk casingnya memang sangat kokoh ya ini sekali sekali, guys ini kabel oke guys ini kita ada kabelnya tipe C ya kabelnya tipe C ini apalagi ini satu lagi kita dapat ini ada apa kliknya ya buat buka cardnya, nah ini guys uh lumayan guys ininya uh, head chargernya agak besar sih Kita lihat, nah ini ya nah, ini tipe C nya speakernya kuadron kuadron jadi 24 oh, iya. speaker dia ya okay, guys kalau dari ini sih ringan ya tapi dia kokoh dia terlihat kokoh ini untuk tombol-tombolnya Oke okay guys, ada lagi nggak ya? Coba kita lihat. Kita cek dulu tempat apa lagi. Oh ini guys, Panduan. ada buku panduannya guys. Biasanya kalau ada bukan panduannya ini ya, ah, ini barang legal nih guys. Nah, barang legal selalu ada ini karena ini melalui tahap cukai. Ya masuk ke Indonesia resmi nih berarti. Oke okay. guys kita tes ya nanti ininya tablenya nggak e, tahu nih apa udah ada baterainya apakah harus di charge ini guys ini kita nyalakan mana nyalakan power power no pinggir nah iya iya Oke okay guys. Ini kelas. Untuk kelihatannya ya sekilas ini untuk Layak warnanya ini tajam nih guys, tajam materinya baterainya ini 6.000 8000. 6000 nah ini sudah ada baterainya guys 83% Oke, ya jadi kelihatannya udah bisa nih jadi dia sudah way support WiFi sama LTE 4G LTE ya si start coba kita start guys uh, kembali dulu ya iya kembali. kembali kita lihat speknya ya guys speknya di pengaturan sekolah bawah lagi nah yang ada itu logo ini oh iya oke okay. bawah kita lihat penyimpanan ke bawah langsung ke bawah, bawah. sistem Oke. Okay. nah Nikai ya. Oke, yes, kita lihat RAM-nya itu 8 ya. Yeah. Ini memori internalnya sampai 128 GB. Terus kamera kamera depan 5, 5 mega, kamera belakangnya 8 mega. Yeah. Oke, okay, baterainya 6000 mAh ya. Oke, okay, ini kualitas gambarnya 1200 x 1920. Android 11 cocok. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah guys sesuai apa yang dijelaskan sama pada pelapaknya ya kemarin katanya ini dialihkan karena tidak ada stok untuk yang T-class M40 Pro. Nah, akhirnya saya dikasih T-class M40 Air yang terbaru seri terbaru. Dan ini cocok. Alhamdulillah ee, normal. Tinggal nanti kita coba untuk mengedit ya guys oke okay guys demikian informasi yang bisa saya sampaikan semoga membantu uh, kalau ada yang minat atau tertarik bisa guys nanti silakan teman teman sobat yang ada di rumah bisa ke toko apa ini ya tokonya, tokonya, tokonya juragan juragan tablet Oke okay, bisa yeah. teman-teman browsing aja di shopee yuragan tablet Oke okay guys Terima kasih yes.